Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kunci jawaban pada halaman 116 117, 118, dan 119 Pada tema 3 kelas 4 Baik langsung saja kita pelajari Untuk yang di halaman 116 Kesimpulan Apa dampak dari tidak melaksanakan Kewajiban terhadap lingkungan Dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan menyebabkan beberapa hal yang merugikan manusia itu sendiri, seperti lingkungan menjadi rusak, terjadinya bencana banjir, tanah longsor, sulit mendapatkan air bersih karena hutan yang gundul, cadangan oksigen, atau udara bersih di bumi menjadi sedikit karena udara tercemar. Pemanasan global karena hutan yang gundul. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak. Lingkungan akan menjadi tidak terawat, kotor, rusak, bahkan menimbulkan penyakit jika lingkungan itu tidak dibersihkan. Halaman 117, dari fakta yang kamu temukan, kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Hal yang sudah baik, 1. Membuang sampah pada tempatnya, 2. Melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sebulan sekali, 3. Membuat bak penampung sampah, 4. Menanam pohon di sekitar rumah 5. Memisahkan sampah organik dan anorganik Hal yang belum baik Pertama, masih ada warga yang membuang sampah di sungai? Kedua, ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan? Ketiga, ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumah. Keempat, masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Kelima, ada warga yang belum membersihkan lingkungan rumahnya. Masih di halaman 117, apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitar sudah mencintai lingkungan? Jelaskan. Warga sudah mencintai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, membuat bak penampung sampah, menanam pohon di sekitar rumah, dan memisahkan sampah organik dan organik. Masih di halaman 117 Apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Dampak dari warga yang peduli terhadap lingkungan Lingkungan di sekitar menjadi bersih dan sehat Tulislah saranmu Sebaiknya setiap warga selalu peduli dengan lingkungan dengan melakukan aksi nyata dalam bentuk tindakan mencintai lingkungan. Untuk warga yang sudah menerapkan pola hidup, yang mencintai lingkungan harus ditingkatkan. Bagi warga yang masih belum peduli lingkungan, sebaiknya dilakukan pembinaan agar lebih sadar dan peduli dengan lingkungannya Berikutnya di halaman 118 Hitunglah taksiran berat sampah rumah tangga setiap minggu Diskusikan dengan kelompokmu Taksiran berat sampah setiap minggu adalah 2350 dibulatkan menjadi 2400 karena 50 dibulatkan ke atas. Sekarang kita akan jawab di halaman 119 ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Saya mempelajari nilai tentang disiplin, bertanggung jawab, dan melaksanakan tugas sekolah tepat waktu. Apakah di tempat tinggalmu warga sudah menjaga lingkungan? Ya, warga sudah menjaga lingkungan dengan melakukan kerja bakti membersihkan selokan, dan membuang sampah di tempat sampah. Berikutnya, kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya menjaga lingkungan. Diskusikan kegiatan apa lagi yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan. Ya, Melakukan kerja bakti, membersihkan selokan, dan membuang sampah di tempat sampah. Baik, nanti kita akan lanjut di halaman 120 sampai dengan 125.